Muhammadun Muhammadunillah Alhamdulillahhi pendirin sidang. Hmm, harap Jamah, Maghrib waktu Malam ini kita mencoba mengkaji tentang masalah perayaan Maulid karena muncul beberapa pertanyaan di tengah masyarakat dan ini wajar muncul karena ini di bulan Rabu Awal pasti munculnya masalah Maulid. kalau Haji munculnya masalah korban ada beberapa persoalan yang menyentuh dengan Maudit jadi pertanyaan yang disodorkan yang pertama, Apa hukum maulid? Sudah hukum maulid. Ini penting. B, kata maulid, ada hukum Cara apa hukum terhadap dengan terhadap hukum terhadap hukum terhadap dan dia hukum jatra ya, barabang dasar pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang pertama apa hukum maulid sebenarnya harus kita ajukan pertanyaan yang lain apakah maulid atau maulid? Ada di kampung karena nyok bulan Maulid. Maulid. Nyok telah perlakukan, lakukan acara perayaan Maulid. Maulid. Ada di kampung kampung karena Maulid. Maulid. Jadi ada dua istilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan Maulid ada yang mengatakan maulib Yang menjadi pertanyaan Apa hukum maulib Atau Apa hukum maulib Kedua pertanyaan Yang baru ada deku hukum Sudah deku mana? Menyai hanya deku makna Pasti hanya deku hukum Tidak apa apa arti maulid? Maulid adalah hari kelahiran. Apa makna maulid? Maulid adalah hari kelahiran. Ya, kelahiran. Apakah itu pertanyaan? Apa hukum hari kelahiran? Tidak ada hukum. Bagaimana hukum hari kelahiran? Ada tanya kenalah Ejid. Uroh lahir, kamu jahitnya Ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jadi apa hukum maulid Berarti pertanyaannya Apa hukum hari kelahiran Tidak ada hukum Tidak ada hukum hari kelahiran Kelahiran Begitu juga pertanyaan yang kedua Apa hukum maulud Nyumlah nyotak kaji Ya hmm. Kita terkaji, yang pindah Ormas yang pindah Makan haidu Berangkapu ormas pindah Ilmu, ilmu Ormas itu mulai, baru ada puluh Yang kedua, apa hukum maulud Yang baru dia terjawab, apa hukum maulud Yang apa yang berada puluh Ku arti maulud Mauludun adalah bayi yang dilahirkan lima pertanyaan apa hukum bayi yang dilahirkan kenapa kenapa heh kenapa mau lu lu mau luun bayi yang dilahirkan pertanyaannya apa hukum mau lu berarti apa hukum bayi dilahirkan putra pikir kenapa apa hukum bayi dilahirkan karena heh grah tapi I, dua uh, itu bi, tu eh, itu yang tak, tak, tak ni, kamp nanti kita matang, menyusahkan, kena banyak kamp, bermak, kejuari, pertanyaan balik, bila mana naung ke tantang maulid. Berarti ketantang hari kelahiran. Hari kelahiran kau. Ke. Yang pada pegahnya Maulidnya dan ulul kenabi gitu ke, ya? nah, berarti ketantang hari kelahiran Nabi. Kegarayan yang berkaitan dengan abad. Nah, Maulidun adalah hari kelahiran. Hmm. Kemudian ada orang yang menantang Moled berarti menantang hari kelahirannya Nabi. Tantang. Uro lahir Nabi yang ditantang. Nya karae matlah anak kauri, temeulatah teak ti yang menomera teak te kungkuk mulok, tadaiy onornya nama tala. Tapi, eh, saya menantang Moled berarti saya menantang hari kelahiran Nabi. Nya karae ia tak payah heart rate tak boleh tak. Payah balik ke tepi. Ia kena punya anak-anak nalisa. Terlepak. Nak cocok, nak cocok orang mahrum terlepak. Ada yang pula-pula ni. Malanya, beli beli gede. Ia bukan. Baik-baik tak boleh beli. Kan hena dikura darah ni. Ia bukan pegah apa-apa kena kupi. Ia bukan. Ia bukan. Ia pegah terang boleh. Ia bukan. Ia bukan. Ia bukan. Bagaimana yang luar ini, bagaimana? Ini saja lah Ini memuas tapi ini lah Ini yang kata Begitu juga Kalau ada orang yang mengatakan Saya menantang lu Lung tantang meluk Berarti, lu lung tantang Bayi yang lahir, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib Lung tantang Mengkhori Tak tentang belanya. Ia belum tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Masalah jadi yang perlu belahe bukan. Ia ada masalah. Ia tak boleh langkah, balik ke tepi. Masalah anak tak kau ri ada masalah hubungan perziarah. Ia melaratnya Masalah anak tak mahu rasa anak pelaju kau dan anak penganggur nak mira ada masalah hubungan ini analisis perkataan, perkataan, perkataan Jangan-jangan tahu yang ada di depan Saya tantang maulik Tapi saya tantang hari kelahiran tadi Bermasalah Saya tantang mauluk Berarti saya tantang bayi yang lahir siapa? Dalam makn ini Muhammad bin Aku tak siapkan tentang dia Yang keperalian Dia lahir baru tantang Dia lahir baru tantang Masalah itu. Itu masalah. Masalah. Ya kalau begah benda. Luqyah itu kata profesor Doktor, Said Agisrak tu, "Ni chi begah dah profesor." Bertanya, "Jumkan raja punya dah begah di perut hatinya itu begah apa ni?" Maka ada begah benda tu profesor Rabur. Ini yang benar. Perhati kalimat kata apa? Kata analisa. Ha. Kata -kata. Nyatanya, apa hukum maulid Apa hukum hari kelahiran Tidak ada Apa hukum maulod Berarti apa hukum Bayi yang lahir Tidak ada hukum Baru ada hukum Tukar pertanyaan Atau balik pertanyaan Apa hukum merayakan maulid Tidak ada Berarti apa hukum merayakan hari kelahiran? Nyet karena genetiknya hukum. Begitu juga pertanyaan selanjutnya, apa hukum merayakan monod? Nyet hukum monod. Berarti apa hukum merayakan hari lahirnya bayi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutab? Balik nyet hukum. Ya, nyet karena hukum. Karena? Wadagana oh, belah dua Kejap ya. belah dua Ada sebahagian Umat Islam memahami hukum Secara tekstual, Tek Nah lantek Kata nak hukum oh. Hana menulis yang sarih yang kera Yang jelas dalam tek Kata nak hukum Haa ada satu lagi sebahagian umat Islam memahami hukum Islam itu secara konteksual. Tidak hanya dengan zahir teks semata-mata, akan tetapi apa yang dikandung oleh semua teks itu. Maka tempat kuatnya kaedah. Ada sebahagian umat Islam memahami hukum Islam secara tekstual, mereka redaksi zahir teks boleh juga menafsirkan. Hanya mungkin teks itu ada yang memahami secara konteksual Artinya substansi yang dikandung oleh Sebuah teks itu, apa itu sebenarnya putra pesan-pesan yang disampaikan Dalam sebuah teks Maka dua bicara. Bagi golongan Yang memahami hukum Islam Secara tekstual, Secara teks Perayaan Maulid Itu atau Perayaan maunud itu Tidak ada Di zaman Nabi Memang tidak ada Perayaan, Perayaan. Tidak ada ya? ya tetap Tidak ada Baik dalam periode Makkah Selama Nabi berdakwah Di Makkah 13 tahun Atau dalam periode Madinah Selama Nabi berdakwah Di Madinah 10 tahun Berarti selama Nabi berdakwah 23 tahun Baik di Makkah maupun di Madinah Setelah biasa, setelah diangkat di Rasul Tidak ada perayaan maulid Atau tidak ada perayaan maulid Dan itu secara tahir memang nampak seperti itu Artinya perbuatan merayakan itu tidak ada di zaman Nabi Nabi secara bahelte, namun pula nanti kakau ri keluar beraya, katari tenda-tenda, patuh, mulu-mulu, patuh ite-ite keluar nak naik, namun pula itu bayar layak maaf dalam bah secara bahelte, maka golongan tekstual kan tidak ada monit, benar, memang itu tidak ada. Jadi yang degan nabi punya sejarah bahelte sejarah bahirtek kadang-kadang hantatu me yang lagi Terang jelas ke you pray rogo secara jelas perintah nabi yang kedua setelah Rasulullah yang menjabat khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab setelah itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan setelah itu dilanjukan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dilanjukan oleh Hasan Ibn Ali Setelah itu dilanjukan oleh Muawiyah bin Abi Sophia Dan seterusnya sampai Yazid Muawiyah Sampai Daulah Mayah 95 tahun dilanjukan dengan Daulah Abasyah Selama para tahun. Di zaman sahabat Mereka juga tidak merayakan tidak merayakan hari kelahirannya Nabi dan juga tidak merayakan bayi yang lahir, artinya tidak dirayakan, tidak dikumpulkan manusia dari tenda-tenda, memberikan makanan perayaan, oh, tidak sebagaimana yang kita lakukan, tidak. Maka atas dasar itulah. Kalau ada orang yang mengatakan Tidak ada perayaan maulid Terima Tidak ada perayaan maulid yang dilakukan oleh Nabi di Makkah, benar Tidak ada perayaan maulid yang dilakukan oleh Nabi di Madinah Benar Tidak ada perayaan maulid atau mauluk yang dilakukan oleh para sahabat Benar Maka perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi dan perbuatan yang tidak ada di zaman sahabat sah saja orang mengatakan itu bid'ah karena yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah sebuah perbuatan tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman sahabat terimalah sebuah bid'ah itu bagaimana dia berat-tunda? Hana di zaman Nabi, Hana di zaman sahabat sahabat kejigiran maka Makamnya naur pega Hana mulit, kata Hana ini kata Hana ini kepunyaan kekawannya kepunyaan adalah yang punya referensi yang luak artinya dia dalam sudut pandang dia seperti itu kayaknya kepunya apa hak kayaknya yang boleh dapat hak item yang memang sebuah itu dia kan begitu hak item memang juga hak item bawa hak item dia tidak mampu ana nah ini surah satu filah atau golongan Golongan yang kedua mengadakan ada perayaan maulid atau ada perayaan maulid Dua-duanya itu ada Alasan yang pertama ini bagi yang merayakan Bagi yang merayakan, maka saya yang anak merayakan Baik dayak putalah, si pulung yang merayakan Dia tanya, yang hana merayakan, kakak hana Keputiat ham kok, me dahulu, melesak mesyik Menangis, dia tanya, yang kakak me, kakitabang Baik dayak, rik tunyu, lain hajak, melesak mesyik, me dahulu Nyapi, Yang hana, kakak hana Baik dayak hujat, baik dayak kecilkan Dengan-dengan masyarakat, apalagi kita singkirkan Dari perkampungan Yang nah, kakunah baik tegok melulang la dalum manfaat budak ingat tak nak hormat melulang yang bid'ah menyimpang. Begini. Kita ada sudut pandang. Bagi yang firqah yang mengatakan tidak ada tadi sudah saya jelaskan. Bagi firqah golongan yang mengatakan ada perayaan Maulid atau ada perayaan Maulud, ini alasannya. Yang pertama Datang salah seorang sahabat Menjumpai Rasulullah S.A.W Ini alasannya Kita perlu keluar Dia menanyakan kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Itu hadis sahih Puasa hari ini tidak apa tidak kita ragukan. Nah, Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari is Isnin? Rasul menjawab, hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Ini jawab Rasul. Artinya apa? Di hari lahirnya bukan setahun sekali malah setiap minggu sekali tiap minggu rasul puasa asalnya kenapa? rasul menjawab hari Isnin adalah hari aku dilahirkan ditanya tidur tiga rasul tiga minggu? tiga tenaga tiga minggu. tiga tiga tiga tiga tiga tiga Rasul setiap hari Isnin beliau berpuasa. Kenapa beliau berpuasa? Tanya oleh sahabat. Dijawab oleh Rasul, "Hari Isnin hari aku dilahirkan, dan hari Isnin hari aku diwahyukan." Itu hari Isnin. Artinya apa? Rasul setiap Isnin beliau memperingati hari kelahirannya atau mengingat hari lain. Akhirnya, atau merayakan, tidak cara Tekanu, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara beliau berbeda kepada Allah. Cara itu kan berbeda-beda. Sebenarnya Allah Ta'ala dan Malaikatnya Allah Ta'ala. Na malaikat berselawak kepada Nabi. Bagaimana cara Allah berselawak kepada Nabi? Yang terserah Allah. cara. Bagaimana para Malaikat berselawak kepada Nabi? Yang terserah para Malaikat sama dengan kita. Ya, Alhamdulillah. Nama mu orang yang beriman selalu ada hibah dari mu. Tetapi mustahw. Kebahagiaan itu adalah alaihi wasallam. Shallallahu alaihi wasallam atau Nabi bersinar. Yang jelas setiap hari istin Nabi mengingat hari kelahirannya. Nabi memperingati hari kelahirannya atau Nabi merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasa. Puasa itu apa? Puasa itu tak haru mendekankan diri pada Allah atau puasa itu adalah ibadah. Timbul pertanyaan, apakah ibadah yang ada di dunia ini hanya puasa doang? Lain bukan ibadah? Berselawat bukankah itu ibadah? Ibadah. Membaca Al-Quran bukankah itu ibadah? Berkumpul kita berzikir bukankah itu ibadah? Semua itu ibadah dan semua itu adalah takharuk mendekatkan diri kepada Allah maka saya sampaikan tadi orang yang memahami hukum Islam secara konteksual saksisi yang dikandung daripada jawaban Nabi itu penuh dengan hikmat pun oh, tapi kira ibadah puasa kuat betul Menteri tak ta ingat tak peringati orang-orang Nabi tak baca Al-Quran apakah baca quran itu bukan ibadah Ta'at kepada Nabi tetaplah aurang tu memersanawat kepada Rasulullah. Apakah berselawat itu bukan ibadah? Ta'at kepada Nabi tak ta'at niat tak je peng tidak apa. Capaikan niati, yak kanale keberjikan. Nyokelok letau yak. Wai Nabi menangkan ke Apakah itu bukan ibadah? Tiaplah gongkok, tiaplah mana-mana tak pungkok, pungkok tak je kita tangkal berbungkok. Apakah itu bukan ibadah? kita berikan kepada anak yakin, maka itu bukan ibadah semuanya itu ibadah semuanya itu dalam kata mendekatkan diri kepada Allah siapa bilang memberikan makanan anak yakin bukan ibadah memberikan sedekah anak yakin bukan ibadah memberikan makanan kepada kekanggah karabat bukan ibadah ibadah tapi dipahami secara bukan lagi secara tekstual. nyentak akan nabi memanis secara konteksual, berarti nabi memperingati hari lahirnya dengan beribadah kepada Allah subuh pada waktalah. Ibadah itu bukan hanya puasa doa. Jangan kamu empok sikre. Berarti najislah nabi. Maka bagi bulan yang mengablaqu beda tak kita nyanyi Be sinyang, bo beti mesinnya keramuan, bo Be beti kisinya kerana sinyalnya nyo. Kraroma. Kalawo. Yang kedua. Man tipeutitthon mata pelaku sahaja-sahaja kenang peristiwa lahir Nabi puti tipeutitthon pakatan trilog diker. Ko tipeutitthon na ulang takun. Tom nak? Ah, ko tak peringati. Muncul kepanjang Apakah Nabi pernah melakukan puasa Asyurah? Jawabannya, pernah. Saya punya Nabi juga melakukan. Bagaimana melakukan puasa Asyurah? Apakah kita pernah melakukan puasa Asyurah? Pernah. So, yuk, Nabi. Kenapa Nabi setiap bulan Asyurah, beliau berpuasa? Artinya setiap 10 haram, beliau berpuasa. Bahkan sampai merentahkan kepada umatnya Kejut ditanya Orang sepuluh Muharram terpuasa Kejut Di eh, Nabi itu juga ada puasa oh, Ditanyakan oleh sahabat Pada Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa engkau berpuasa Pada sepuluh Muharram Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Kenapa? Rasulullah bersyukur kepada Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Firaun, merasa senang gembira ekspresi yang dilakukan oleh rasul dengan cara taqarrubillah mendekatkan diri kepada Allah. Pada bulan Muharram ya. Selamat usaha terkalam fitnah. ini nikmat. Pada pada tothom kan. Kedua apa Tahun depan, saya akan mengambil dua, dua hari Sepuluh asyura dan Tisma Supaya tidak sama dengan puasa Yahudi Menandakan tahun depan juga Nabi mengulang kembali Walaupun tahun depannya Nabi wafat Artinya apa? Bukan sekali dalam hidupnya Setiap tahun, Nabi memperingatinya Menggunakan Nabi memperingati selamatnya Nabi Musa Tenggelamnya, kenapa kita tidak memperingati? lahirnya Nabi, selamatnya Nabi daripada kepungan orang orang turis, daripada lemparan batu Abu Lahab dan Abu Jahal. di diuk Madinah, di diuk matah gebu ke di Madinah nyat lahir, hanadah syukuri siapa lagi yang harus kita syukuri tapi kata nyong ilo, menyesukur ni'mat yang paling besar ni'mat yang paling besar ni'mat iman dan ni'mat is salah itu. dia bakal mai tu bae dia yang tai ngan tup ni nak tiang tai tu bae tu dekate nyau ngan tup tu bae berkor ate mato bibi ketayo pandai ke pandai ke bac mai itulah tandanya akhlaq justru nikmat yang paling besar adalah kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nyau hana leha ni si hana ni mai mak hana ni mai siap mak iman ni wes tang ni mak Mendung narayana, minah kena disyukuri, munduh nabi mandang selamat, nabi Musa tenggelamnya hirung disyukuri. Disyukuri, ini kan pernah nabi gede. Kita nyala bin nabi Kan pernah tiap tahun puasa syura, nada ke, tidak ada puasa syura pun, ilham nakal puasa tua mau dikut, karena udah mungkin kalau gak dilinting, ternyata ada tahun depan saya akan berpuasa bukan hanya satu hari, dua hari, tasyuk, suatu so, apa tidak? Jangan ada hukumnya, tidak tahu kita Makanya yang memahami hukum Islam secara kontekstual artinya secara lahir teks tidak ditemukan, tapi dikaji, dipahami, dianalisis. Rupanya ini substansi yang dikandung Sehingga dia menemukan Dalil yang ketiga Menterperayuk Nabi Terbegah ke Nabi yang mulia Nabi yang terpercaya Terbaca asyarah namawiyah Terbegah ke Nabi bagaikan matahari yang menyinari bumi Terpujau-pujau Nabi bukan itu pilihan Kedua pertanyaan yang bertanya, Tanya, Hai, tak Nabi, Tak perayuk Nabi, Tak pegah Nabi, Jujur, Al-Amin, terpercaya Segala macam, Tak pegah itu, Nur, merupakan syahaya, Anta syamsur, Anta badarul, Muka matahari, segala macam, Bukankah itu, Bidiaan ah membesarkan orang lain? Kebenar pun, Maha, Hai, kenyang ditanya, Antai orang, -orang mahlut, Antai dam, damuslawat, Tak pujo pujuh Nabi, Di menasar, Di masjid, Membaca sirah, Naba'wiyah, Analisis pada satu hari, karena salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membaca syair. Putra syair yang baca syair memuji Rasulullah, mengagung-agung Rasulullah, menyampaikan keindahan-keindahan sifat Rasulullah. Sampaikan Rasulullah mendengar. Apakah bisa Rasul mendengar, apakah Rasul itu marah? Pukul Rasulullah, pun nak berkata, Haa, hey, tetap, piuh. Baiklah, piuh-pujuh lu. Baiklah, ruang-ruang lu. Apakah Rasulullah? Ini analisis. Bisa semua menasa dia Semua masih dia Membaca serah dan Membaca selawat, berta, Kenapa dia macam itu? Seandainya orangnya, Udib, Nabi, berta. Apa pengis itu? Dia akan tanya, piuhnya binaah, Bipucrok, piuh, lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu dia di saat kakak baca Di saat kakak membaca syair Memuji-muji Rasulullah Menyanyu-nyanyu Rasulullah Rasul tersenyum Analisis yang pertama Kalau Rasul tersenyum Marah atau senang? Banyak setelah jawab yang pelan Secara ilmu psikologi salah Ilmu psikologi punya urus senang Tanya upeh, menyalah tenaga-tengah Dia bukan. muka dia muka-muka Dia dia muka itu ilmu. Sekolah ini ilmu jiwa, bisa disembunyikan. Apa yang ada dalam hati, begitulah yang wajah dibicar. -seko. Sekolah yang sekolah. <t <bronfen> <t <varinsi buruk> ha. Ini itu Berarti mana mana? Secara sekolah kita nyawa maka punya buka hanya Tapi menyanyi nyaman Kerana peperayaan dalam buka, peperayaan dari semua Lagi ia daruah ni ciri, perak daruah Perak daruah, perak dibuat, hidam, hidam, hidupi Berarti lamput ciri, punah mandiri Hidam, perak daruah, pudeh dibuat Isusu, lamput ciri, berarti lamput ciri Udah, susu Bukan seperti itu, mungkin nak dirayakan Terperawai <laughs> Balik baca Di saat kakak menghancung-rancung Rasulullah Haa, menghancung-rancung Rasulullah Rasul tersenyum, berarti istiqrari ketetapan Rasulullah pengakuan Rasulullah sama seperti salat 2 rakaat setelah itu Rasul tidak pernah melakukan itu bukan Rasul yang melakukan siapa yang melakukan Bilal setelah Bilal berwudu dia salat 2 Rasul menanyakan Bilal apa yang kau lakukan itu dijawabnya bilang salat ba'diyah wudu ya Rasulullah Apa kata Rasul yang pertama beliau tidak marah, beliau senyum apa adihnya? kain selimut yang dipakai oleh Rasulullah SAW kain selimut itu bergaris-garis maka namanya burda kain selimut itulah yang dicintai oleh Rasulullah SAW diberikan kepada ta'a mesti uraja bertanya, nak dua, dan nekirao Lonjirau atau nyosia nyosipe, si A naik tepupi, bisibet, si yu, sayur, so kemudian, so so ke tempupi, di sipe dimasanya senyum rasulullah. kemudian rasulullah tersenyum, kamu yang rasulullah memberikan kaisrimu kepadanya. Nyata yang bahagia, putihnya putihnya. Siapa yang merasa bahagia? Kaisrimu rasulullah memberikan kepada kita. Nyalah nyumpen sabote saboterin. Sabote Sampai hari ini masih disimpan itu di Turki itu. Istana simpan itu entokan ke penungguan muka katanya. Oleh kata-kata dia ada bukalan mu'at pa'u Mereka dia punya itu Itu kan istimewa Rasulullah sangat berharga, sangat berapa Apa artinya? Kalau ijah getup kulit punya Rasulullah Ijah melimut tubuh Kulit terhijau-hijau Menandakan senang Rasulullah Bahagia Rasulullah Kenapa pikiran kita tidak? Seluas itu Bukan anda lagi yang tanya, kekailikan mereka Bengeng semua, kemudian bercok, cairnya tidak punya atau jingga putih semua. Senang semua, bahagia semua. Ini, berarti dan kadang-kadang ada yang perbuatan itu tidak ada di zaman Nabi, tapi harus kita lakukan. Contoh. Al-Quran di zaman Rasul, Al-Quran, anda perlihatkan. Al-Quran Al di zaman Rasul itu ditulis di pelepah kurma, pada kulit binatang, tulang tululah, batu batuan. Ini betul tidak? Bapak-depah-depah, guna jarak, betul nyo mateji nyo punya menumpuk gunung batai dan arab di batai arab iko untujinyo ado nan ado be bina batai dan nan gunung darak batai be bina gunung darak nan ado be menyumpuk mateji nyo di ke gunung arab gunung batainya batai nyo mateji nyo ado rayadi seperti ma menyobe binan di denang tulih Al-Quran Allah Taala kampuang beko niscayo karek ngampek ko manang patak kamu berjumpa di hotel di samping Masyarakat dengan peluasan antara pergi ke tempat antara sahi, antara safa dan baru ke tempat peluasan ia mencetak di beku dan menjauh urat maka ia mencetak itu tidak mencetak sampai berlaku dan mencetak wajib maka ia mencetak itu tidak mencetak menjadikan diri menjadikan diri maka benda kulit dan tak Apakah Alquran di zaman Rasul sudah dipukulkan dalam bentuk satu mus'ah Kakak ditulik, dia kenyur Kakak dalam satu musah Tidak Ingin kan aku juga terjerat Baik tapi Al-Quran di zaman Rasul sudah ada Seperti ini, tidak ada itu Tidak ada Al-Quran di zaman Rasul tidak dibukukan Dalam satu musah Sampai Rasul Wafat Setelah Rasul Wafat Yang menjabat Khalifah siapa? Abu Bakar Ash-Shiddiq kerana nabi bawa firkat timur seluruh negeri mulai penjara saya sebagai rasul. Tapi kerana nabi kawa pun. Karena dia penjara gadon nabi nanti akan di panasiang mana-mana kota penjara. Siang. Badan jika ibu di mana siang lalu gua betul. Piti penjara. Setelah Rasul wafat muncul yang kedua orang enggan bayar zakat. Tuku ditetapkan Muhammad ka mati. 2 PR Abu Bakar. Yang ketiga, muncul persoalan yang ketiga. Apa persoalan yang ketiga? Keputah ikut agama Nabi Muhammad. Keputah ikut agama Muhammad. Muhammad kemeni kepada agama Nabi Muhammad. Itu kelompok murtah. Tiga PR itu diselesaikan oleh huwaka. Perang tersebut dinamakan dengan Perang Ridha. Perang orang murtad Eh ke murtad kepada Nabi. Kan murtad nampak jeput. Kan murtah kemeni kepada agama Nabi Muhammad. Perang namanya, perang itu namanya perang Fida. Di mana terjadi? Ya, Maka ada yang menyebutkan perang itu Yamamah, Ya Yamama. Dalam peperangan tersebut 70 orang hafidz yang menghafal Al-Qur'an. 70 orang itu dalam sejarah. Ada yang mengatakan 73, 75, terserah terserah dibayar. Yang jelas tidak kurang mereka itu sahih siapa yang cari? orang yang menerima langsung Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW kalau kita tanya orang tak terima maku imam imam pakai coklat tidak dicapai, kalau bila pakai coklat, tapi mereka hafal Al-Quran yang keluar dari mulut Rasulullah Rasulullah dia mengambil sama Jibril, Jibril mana? lalu banyak jelas dan al-quran yang 8 ada nyukapeh bahaya yang penting bahaya yang mengancam kira-kira ayah ayah yang, yang mengancam ibu mereka itu sendiri desain mereka telah syahid setelah perang itu bunda hati kumagnab Umar berkata itu orang yang berpikir jauh ke depan itu. jauh ke depan dan pernyataan beliau bertemu oleh Ibrahim Umar berhadap menjumpai Al-Baqarah Siti Wahai Al-Baqarah Kalau Al-Quran kita biarkan pada pelepah kurma Pelepah kurma akan hancur Kita biarkan Al-Quran tertulis pada batu-batuan Batu-batuan satu satu akan hancur Kita biarkan Al-Quran tertulis pada tulang gunungah Tulang gunungah itu pun akan hancur Dan kalaupun kita biarkan Al-Quran pada orang-orang yang menghafal Al-Quran Mereka itu adalah syahid Tukang awak kata, maka mohon Al Quran itu dibubuhkan dalam bentuk satu mus'haf. Itu usulan Umar bin Musa. Kalau tidak, Al Quran hanya tinggal nama. Al Quran ini tinggal nama. Paten kita, bapa tanya kepada ibu. Ibu itu rumah, ibu orang hati. Ibu rumah, mohonlah. Bahawa ini perbezaan ura-ura apa yang berbeza? Ia kompik maka mohon al-Turah itu dibukukan dalam bentuk satu masyarakat itu usulan Umar bin, bin kepada siapa? kepada Allah Siddiq. apa jawab Allah Karasidik? saya tidak berani itu. perbuatan itu tidak pernah menyelamatkan petunjuk ini kalau tidak Al-Qur'an itu hanya tinggal nama akhirnya diterima dipanggil laktim tujuh orang masuk set meset tim tulis dalam bentuk satu mosnah artinya Al-Qur'an dalam bentuk satu mosnah itu tidak pernah terjadi di zaman rasul apakah sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman rasul apakah boleh dilakukan kalau memang membutuhkan Bukan hanya sekedar boleh wajib, pembukuan al pan dalam 1111 itu bukan hanya boleh wajib. Kalau tidak, kisnya nanti nama Berarti, imam As-Sayuti membagi bid'ah itu bukan hanya balala sesat, bukan hanya muka muka, bukan hanya bid'ah kara bukan hanya bid'ah kabihah, bid'ah yang biji, bukan hanya bid'ah mas -mumah yang tercela. Imam As Syu'ud membagi bid'ah ah itu kepada lima. Ada bid'ah ah yang pertama bid'ah ah wajib, bid'ah ah, tak wajib, pembukaan Al Quran itu bid'ah. Ah. Tidak ada ah di zaman Rasul, tapi itu wajib. Kalau tidak lakukan Islam yang terkemuka itu bid'ah, ah, tapi wajib. Yang kedua, Al Quran di zaman Rasul tidak ada baris itu, baris patah, ada hadibari'ah, baris istirah. Ada diu balei balei tu mah adai cipto balei u a i u tidak ada, tu tidak ada di te nung no, diakil sabo di te ba di miyung sabo di te ta diakil gwa di te ya di miyung gwa di te ha hanadi te ha diakil sabo di te chim di bawah satu di te tidak ada di ke di ke itu sin hanadi te shen diakil sabo di te tidak ada di te itu di zaman rasul tidak ada mulai periode matah sampai periode meninas sampai bernia wafat di zaman Abu bakar juga tidak ada di zaman Umar Mekata juga tidak ada di zaman Utsman bin Al-Fatmur yang telah ditulis Al-Quran kembali dalam bentuk satu huruf yang ditinggalkan bahasa al juga tidak ada tidak ada kapan baris itu ada kapan dia itu itu kemudian itu jauh itu setelah Rasul Wafat Artinya apa? Kalau memang hari ini kita Tidak mau menerima Sesuatu yang tidak ada Di zaman Rasul Tidak ada di zaman Abu Bakar Tidak ada di zaman Umar Mikhadar Tidak ada di zaman Usman Yafar Kalau hari ini kita sepakat untuk tolak Tolaklah baris Al-Quran dan tolaklah Diciti-citi di di dalam Al-Quran Semua hilangkan itu, karena itu tidak Jawab Al-Quran baris juk nak baca ni pula mim alama arabiah kita tengok ni alif lam mim nak baca alamatnya nak ada galap tadi galap tadi ba lam kita duk kita hilang ka nun patbeda untuk dengan ba ta patbeda dengan ya madu anak ni cik ha ana ni jim ni bawah sebab cik ha ni ada sebab cik tapi nak cik putra kejadian puha puha tuk yang nama tengok balik baca perbihan ni kalau memang kita komit dan konsisten Dengan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Harus kita Bumi hanguskan Hanguskan semua titik dan baris alquran quran Karena itu juga tidak ada di zaman Nabi Dan juga tidak ada di zaman Nabi oh, umat Umar, Usman, dan sejumlah. Itu jauh kemudian berada Maka tidak terlalu dengan terlalu ekstrem Maka saya katakan Sesuatu hukum itu kalau dipahami secara tekstual bahaya pek begini lahirnya kalau hukum itu dipahami secara konteksual substansi yang kamu begini hukumnya maulid itu tidak ada di zaman Nabi sinyal-sinyal itu ada atas alasan itulah mereka merayakan itu itu bid'ah tapi bid'ah itu wah wajeh tanhan beri wa wajib konflik apa apalagi pacar tak kanya pacar pun yang tak kanya pacar pun ada pun duduk mak dulu lam-lam duduk ada pun bawa arah tenggelam-lapak tak nyelam dia punya ajar juga kanya tenggelam itu main tinggal apa lepas dapat bejar sebab Berdua hadir-hadir datang, kata sahab khiris, sahab muslim, senyam, doktor, mizim, nasi, sayang, kemajah Hanya merupakan syihanan Hadi Apakah hadis kawali, fiyali, takdir, sekalian macam Hanya merupakan syihanan Maka terawih tiap malam yang kita lakukan hari ini Mulai malam 1 Ramadhan sampai dengan 30 Itu juga bida Karena memang Rasul tidak pernah melakukan terawih selama, selama Dari 1 Ramadhan sampai dengan 30 Rasul terawih hanya 3 malam Malam pertama itu bukan malam pertama Ramudan ada air yang baik, apa sahaja? malam kedua, malam ketiga, malam ketiga, malam Rasul yang lagi keluar, hanya tiga malam kalau memang kita komit dan konsisten saya akan melakukan apa yang dilakukan Rasul maka lakukanlah perawai setia Ramudan itu hanya tiga malam tiga malam, tak usah lebih karena kalau pun lebih tidak pernah melakukan oleh Rasul Rasulullah SAW ini tu hamukum yang aku ini. Kadang-kadang puat terawih, saya memang terawih. Nanti ada yang terpuat, ada yang terawih. Ikamor di tempat bayi semalam. Terawih, saya memang terawih. Cepat cepat cepat. Ia dia cukup ada kopi keroh. Hanet terawih, lagi sunnah sunbas membawa kandang bayi. betul, bagaimana ini? Inilah Imam Asy'ari mengatakan ada binasuk sunat itu binasuk terawih. Jika terakhir anda berkata. ada anda berkata Heron? Nabi tiap malam nak kawai. Laih malam sampai dah pu. Apakah anda? Bapak orang serambi. Apakah anda? Apakah anda? Apakah anda? Assalamualaikum warahmatullahi